semuanya terima kasih sudah mengklik video ini dan sebelum kita lanjut jangan lupa like comment dan subscribe di video kali ini saya akan membagikan tutorial memverifikasi kode unik dari Google ikutin terus ya langkah-langkahnya jadi kita, kita bisa memverifikasi mem lewat Google, Google Chrome juga lewat email yang kita terima ya teman-teman sekarang kita buka aplikasi Google Chrome I know you told your friends Nah bisa dilihat di sini ya teman-teman ini warnanya masih merah dan tulisannya Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank. Sekarang kita verifikasi kode uniknya dengan masuk ke kelolok metode pembayaran. Terus verifikasi nah tampilannya seperti ini ya teman-teman dan di sini ada tulisannya verifikasi setoran dari Google jadilah setoran berjumlah kurang dari 250 berat pada atau sekitar tanggal 14 Juli jadi harus sesuai ya teman-teman sama Uh, kode yang dikirimkan oleh pihak Google dan kode unik tersebut hanya ada tiga digit ya dan untuk mengetahui kode unik tersebut bisa dilihat dari mutasi rekening banknya teman-teman dan pada tanggal 18 Juli kemarin saya menerima kode uniknya yaitu 226 sekarang saya akan memverifikasi kode uniknya sesuai dengan uh, kode unik yang sudah dikirimkan oleh Google ya teman-teman dan di sini ada beberapa pilihan untuk kode uniknya dan kita harus menyesuaikan sesuai dengan kode yang sudah kita terima dan kode yang saya terima yaitu 226 dan kita harus mencari kode tersebut kita harus sesuaikan ya Dan sekarang kita verifikasi. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Rekening bank Anda sudah diverifikasi, artinya sudah berhasil ya. Bisa dilihat di sini, ya, teman-teman. Sudah tidak merah lagi, dan itu artinya verifikasinya sudah berhasil. Di sini juga, saya mau menjelaskan, ya, teman-teman, bahwa untuk kode verifikasinya tersebut tidak boleh sembarangan, dan kita hanya dikasih tiga kali kesempatan, ya. Jadi, kalau misalkan kita uh, udah tiga kali salah, maka verifikasinya pasti gagal. Jadi, harus sering-sering dicek, ya, teman-teman. Biasanya itu 1-3 hari kerja, jadi bisa dicek di mutasi rekening bank masing-masing. Oke, teman-teman, sampai disitu dulu, ya. Dan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, ya.